Ya yes, Santo Filipus Benezi, pekerjaanmu sungguh mulia. Engkau begitu dekat orang-orang miskin dan menderita sakit. Tuhan memanggil engkau untuk menolong jiwa-jiwa yang menderita. Mohonkanlah doa bagi saudara kami ini. Sebutkanlah nama orang yang akan didoakan yang sedang sakit kronis. Sudah lama kami berusaha untuk mendapatkan kesembuhan, namun belum berhasil juga. Oleh karena itu, ya Santo Filipus Benizi, berdoalah kepada Tuhan, semoga mukjizat Tuhan terjadi atas diriku atau saudara kami ini, sehingga dapat sehat kembali, dan dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Kami mohon juga kepadamu, jagalah hidup kami dari serangan aneka penyakit kronis lainnya. Kami sadar bahwa kesehatan badan merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi diri kami, khususnya dalam melayani sesama. Kami demi Kristus, Tuhan kami.